Masa remaja usia 14-20 tahun adalah masa perkembangan diri terbaik. Sayang, masa satu setengah tahun ini mereka terpaksa dibatasi geraknya. Hal ini membuat Tin Kembala muda menjadi salah satu acara yang ditunggu oleh mereka, sebagai tempat ekspresi terpendam untuk menjadi tersalurkan secara positif. Mereka nanti diajarkan disiplin militer oleh pasukan khusus militer dan Polri. Diajari disiplin baris berbaris. Diajari 10 jam materi bela negara Lemhanas untuk remaja. Acara full kompetisi termasuk mengajari bagaimana mengenal bakat serta membangun minatnya sesuai bakat untuk menjadikan mereka orang yang sukses ke depannya dan menggapai cita-cita tersebut bersama 200 saudara baru. Putra-putri Anda tidak akan pernah kesepian lagi, tidak akan pernah bingung lagi. Mereka menjadi manusia yang bahagia karena memiliki sahabat sebagai tempat shoulder to cry dan tangan untuk membantu, hand to hold on. Sahabat semua orang tua murid, saya mohon izin. Berikan mereka kesempatan untuk empat hari tiga malam bersama di Balamuda Camp di Bogor bersama 200 saudara baru mereka.